Video prank lagi ya kan seperti biasa ya, menghibur kalian dengan video sederhana aku ya kan. Jadi sebelum dilanjut video ini aku mau kalian support channel ini ya kan agar bisa lebih berkembang lagi. Buat kalian uh, dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya agar aku lebih semangat lagi buat video gokil-gokil yang lainnya ya kan yang lucu-lucu bisa menghibur kalian ya kan. Kalau kalian penasaran dengan video ini langsung aja ke video. Enjoy. baca mataku mana ya mana nih oh kita baca ya kakaknya loh kak oh lagi sibuk gak kak enggak enggak teman saya katanya di setabatnya kak oh, oh dia mau ketemuan kami dua mau ketemuan cuman mata saya kan agak rabun nih kak gak bisa baca bacanya agak banyak jauh kak. Oh, boleh minta tolong, Kak. bacain. Gak ya, baca kak ya, Yang ini, Kak? Ya? Yang mana, Bang? Yang mana, Bang? Yang mana, Bang? Yang itu. Yang <guruh> ini, nih, ah, Yang Yang itu, ah, yang mana, Bang? Ya ampun, ini si jajanya yang mana, Bang? Kak, bisa baca, enggak sih? Udah, yang, yang, oh, oh, yang itu, Pak? Ah. Ini nanti tulisannya, yang mana, Bang? Oh, yang mana, Bang? Oh, kak pegang, Kak, kak, kak, kak yang, yang mana? Kak, baca, kak, yang Iya yang mana, Bang? Yang ya, itu yang mana, Bang? Isinya, isinya. Isinya yang itu loh, Kak. Itu temanku ee uh, tuh bacaannya, Marbun, Marbun, Marbun. Ya, oh. yang mana, Bang? Oh, oh Marbun namanya, Marbun. Jangan kecanduan. Lihat, lihat, lihat. Dan iya, bang. Ya, cek, cek. Ya, yang mana, Bang? Yang itu, itu, Marbun, Marbun yang masih halo bang halo bang aduh bang mau tanya lah aku bang ini di dimana nih bang Sabat bang sahabat ya bang ya? ya nyasar aku bang cuman inilah kawan aku kan orang sahabat juga katanya ya. dia mau datang nih bang cuman dia ngecet aku mataku agak rabun jauh gitu bang kita tolong boleh apa nih bacaannya bang ya ku ngecet lo ketemukan nih bang. Ya tolong ya bang bacakan yang ini bang Ah, yang ini, Pak. Nih. Siapa sih yang ngecat Bang? Hah? Siapa sih yang ngecat Bang? Kawan aku, Bang. Kawan aku chat. Eh, itu Bang buat siapa? Siapa sih yang ngecat Bang? Lah, kawan aku, Bang. Kalau nanti ngechat terus enggak caib, Bang, aku nah. ngasar, Bang. Tolong enggak. Kalau baca yeah. lagi, Bang, bacaannya, nah, Bang. Betul. Ini siapa yang ngecat Bang? Ha? Siapa sih yang ngecat Bang? ya aku nya kawan tuh kawan aku nyasar minta tolo baca catetan mata mataku nggak nafsu bang lagi sampai ya udah ini bacaannya siapa sih yang baca bang itu apa ya iya siapa sih yang baca bang ya saya tangan duduk bang apa ini tante orang kawan baca siapa sih yang ngechat bang? emosi. Ah. Ya, ya, ya, ya, bukan tema bang, emang gitu. siapa sih yang ngecat bang? nggak nah, ya. mungkin kan. nih nggak bisa baca, bisa baca? baca. baca, baca. bisa, baca. bisa orang, bisa orang <tos> Kasar betul aku nih. Banyak kali orang sini nggak pan baca semua, bang, bang, bang serius lah bang. Tolong bacain bangnya, aku bang. Kaya itu. Kaya itu, kaya -kaya bang. <tuh> ah, serius lah bang, bacain bang, bang aku minta bang. Coba baca sekali lagi bang. Nah, tolonglah bang. Nah, Coba lah bang, aku ngasar bang. <tuh> Iya, bang, iya. Iya. iya ini bang ternyata sih yang bang serius bang? iya <tik> serius mana? Pengol, oh gak ah, nampak aku banget abang <tik> coba apa? apa? ah nah iya ini siapa yang ngecat bang? oh iya? oh ini oh. kali serius? iya serius kabur? enggak siapa yang ngecat bang? mana itu tau siapa yang ngecat pula oh. udahlah bang? ya yeah, halo, yeah. yeah. kamera halo, kamera kamera yeah. Itu kamera halo, halo, Jauh halo, ya, Pak Itu, halo, halo, halo, balik halo, halo, dulu, halo, halo, halo,